kesuruhan sebagian cerah berawan, wow. sebagian lagi sudah lama ceritan cuma dianggap teman rasanya enggak ada sepeda angin yang sepeda tonggoy ngawur gilet ngeret danos semangannya hilang tak ngarit aja Oh iya, hari tekaari. Tidak Wah, macet. Hey, lo, Arif kenal ya iya biasa Aku ngare, terus pakele, nanti mandi, mandi, mandi, terus mandi, mandi, mandi, mandi, mandi, mandi, mandi, mandi, Iya. mandi, mandi, mandi, mandi, kita mandi, mandi, mandi, mandi, mandi, layangan mandi, mandi, Enggak mandi, mandi, mandi, mandi, mandi, Sini, potong kok naik enak gitu ini Perkembangan lagi ya? loh Ah, potong loh nih, kok entas Eh, bayangan salah, awas, 아바이+ 아바이+ awas 여기서부터 nah, oh, no. layangan, layangan. layang si kok Iya kualitas tayuning, nanti apa Iki tak, iki kita gede, larang gede. Eh, nah, I e, nah, itu lagi nah, iso. Ini. Ya, so kapung, aku nah, iso <tuh> ya, sih, ini? <tuh ya, aku iki, iki. Kau so tuh iso kok dikabung Aku itu. Nah, orai, so, apa Aku Aku cepet entek. <tuh>. Rondo, Rondo, Rondo. Rondo. itu Rondo. Rondo. Oh. Kayaknya Rondo matanya ya, eh, Rondo, itu ta... Iya, nyolong Tidak, di di situ. situ. Itu itu to. Itu kalau nggak sekarang layangan. Wah, Won ilang kono. layangan eh, ayak-ayak nangkepil uang rumput ayo, maju macu matur-matur waduh macu-macu ngadur-ngadur ngadur-ngadur langit, langit, langit, tak dah, kita menang kemarin, kalau cowok enak-enak ini lu lu, kok kakarimah luruh ada dikenang di mang aduh, dicolong ini benar ini wes nang di diareng nguruh Woi, malin. Si malin. Malin leh.